Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yuleko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu lagi badan usaha yang bisa kita jadikan sebagai payung hukum dari bisnis kita namun juga bisa sekaligus sebagai sarana untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja kita lainnya, badan hukum tersebut adalah koperasi. nah seperti apakah koperasi itu dan bagaimana cara mendirikannya, silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk anda yang tertarik untuk membahas seputar legalitas teknik perusahaan silahkan subscribe dulu channel ini ya oke okay? Baik Bapak Ibu Mitra Usaha Indonesia sekalian, kooperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 adalah sebuah badan usaha yang anggotanya itu terdiri dari orang perorangan atau badan hukum kooperasi lainnya yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip kooperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang e, berlandaskan dengan azas kekeluargaan. Jadi memang kooperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggota ya. Jadi anggota berperan ganda, yaitu sebagai pemilik, sekaligus sebagai pemilik apa, penikmat manfaat dari kooperasi tersebut Nah misalnya saja contohnya kan dalam berbisnis kadang-kadang kita memiliki kesulitan untuk mencari bahan baku ya dan juga terkadang sebaliknya, orang-orang yang memiliki bahan baku kesulitan untuk menjual kemana bahan bakunya ini ya atau mengolahnya menjadi bahan jadi itu kebingungan dan juga kadang, -kadang juga sudah punya bahan baku, sudah mengolah jadi sebuah produk kesulitan juga dalam memasarkan seperti itu dan e, yang paling sering adalah kadang-kadang juga saat usaha ini sudah berkembang, sudah berhasil memasarkan kita kesulitan untuk memiliki e, mendapatkan modal untuk menggunakan usaha sekitar nah, koperasi menjadi salah satu solusi untuk masalah-masalah seperti itu nah berdasarkan itu, jadi kita bisa mendirikan koperasi berdasarkan uh, kebutuhan dari bisnis yang sedang kita jalankan, jadi kalau kita bicara koperasi itu ada dibagi menjadi lima jenis ya, yang pertama itu ada koperasi produsen koperasi produsen itu uh, gunanya untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, misalnya saja kita hidup di tengah uh, pertanian yang banyak memproduksi padi, mungkin kita membutuhkan koperasi produsen dimana koperasi itu yang melakukan penggilingan padi menjadi beras seperti itu ya atau mungkin lingkung kita banyak peta rotan yang mungkin kita bisa mendirikan kooperasi yang uh, memproduksi rotan menjadi barang kerajinan atau juga bisa misalnya kita uh, di tengah apa di tempat kita itu banyak produksi ikan ya nelayan kita bisa mendirikan kooperasi produsen yang mengolah ikan menjadi makanan kaleng sehingga ikan itu bisa memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Yang kedua ada kooperasi konsumen Kooperasi konsumen ini mungkin yang paling sering kita lihat ya Biasanya itu bentuknya itu warung atau minimarket uh, Jadi kooperasi konsumen ini ada fungsinya adalah menyediakan produk-produk untuk kebutuhan dari anggotanya Misalnya saja kan seperti belakangan kemarin kita memiliki kelangkaan dari produk minyak goreng ya Mungkin kalau kita memiliki koperasi konsumen Kita bisa membeli minyak goreng itu dalam jumlah besar Sehingga kita bisa memiliki stok minyak goreng yang cukup untuk anggota koperasi kita Dan karena belinya jumlah besar juga mungkin harganya bisa lebih murah sehingga anggota koperasi bisa mendapatkan minyak dengan harga lebih murah. Demikian juga dengan produk-produk lainnya. Jadi kebutuhan sehari-hari biasanya kalau koperasi konsum, konsumen itu membeli dalam jumlah besar sehingga bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan uh, anggotanya bisa membeli, mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dengan harga yang jauh lebih murah. Yang ketiga ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini adalah sesuai dengan namanya, dia gunanya untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh anggotanya. Jadi misalkan saja kita berada di lingkungan yang sudah memproduksi kerajinan tangan ya Mungkin kesulitan untuk memasarkan produknya Jadi kita bisa memproduksi barang tapi kesulitan memasarkan Maka kita bisa membentuk koperasi pemasaran di mana tugas kooperasinya adalah memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh para anggotanya Baik itu kerajinan tangan, pertanian, atau produk-produk lainnya Yang keempat ada koperasi jasa Sesuai dengan namanya, koperasi jasa ini menyediakan kebutuhan anggota di bidang jasa, ya kooperasi jasa sendiri bagi dua ya, ada kooperasi jasa berkaitan dengan angkutan bokar muat atau kooperasi jasa berkaitan selain angkutan bokar muat. Jadi pelampungan bokar muat itu itu di apa diatur dengan peraturan sendiri, makanya dipisah ya dalam kooperasi jasa ini. Jadi kalau teman-teman mau membuat kooperasi jasa. Maka uh, kalau koperasi jasa bawa itu uh, memiliki jenis tersendiri. Ada juga koperasi jasa non karmuat seperti misalnya jasa transportasi. Jadi kita bisa membuat uh, jasa dengan transportasi seperti uh, koperasi wahana kaltika yaitu angkot ya, angkotan atau angkotan desa. Bisa juga angkotan uh, barang ya, yang menyediakan jasa untuk uh, mengantarkan barang-barang dari desa ke kota untuk dijual ke kota seperti itu. Atau juga bisa jasa keuangan, atau mungkin jasa pencatatan, jasa legalitas, atau mungkin jasa-jasa lainnya Jadi bisa juga jasa pendidikan atau pelatihan seperti itu Jadi memang kooperasi ini didirikan khusus untuk menyediakan kebutuhan dari anggotanya di bidang jasa Yang kelima, ini juga uh, tidak kalah pentingnya, yaitu kooperasi simpan pinjam Jadi kooperasi ini memang menyediakan seperti perbankan ya, dia menyediakan pinjaman ya atau dana untuk anggotanya yang memang sedang ingin mengembangkan usaha atau memiliki kebutuhan untuk membeli barang-barang, kebutuhan sehari-harinya. Jadi di sini hampir seperti bank, jadi anggota bisa menyimpan, juga bisa mendapatkan pinjaman. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis kooperasi, kita tinggal memilih kooperasi apa yang mau kita dirikan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimanakah cara mendirikan kooperasi Yang pertama adalah uh, anggota ya Untuk kooperasi itu harus memiliki anggota Dan dalam uh, syarat keanggotaan ini kita akan bagi menjadi dua kan, uh, bentuk kooperasi yang pertama adalah koperasi primer, yang kedua kooperasi sekunder Nah koperasi primer itu anggotanya minimal 9 orang Koperasi primer itu terdiri dari individu-individu ya e, Minimal 9 orang Sebelumnya, undang-undang sebelumnya itu 20 orang minimal Tapi sudah diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 7 Tahun 2021 bahwa untuk mendirikan koperasi cukup 9 orang saja. Jadi kalau para Bapak Ibu sekalian ingin mendirikan koperasi Silahkan kumpulkan 9 orang untuk sebagai anggota pertama. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder itu koperasi yang terdiri dari koperasi-koperasi. Nah, untuk ini masih sama ya syaratnya adalah minimal 3 koperasi. Jadi misalnya ada 3 koperasi, ada koperasi jasa, koperasi Simpan pinjam dan kooperasi produsen ingin bergabung menjadi satu, mendirikan satu kooperasi baru, atau misalnya saja kooperasi sejenis ya, ada tiga kooperasi produsen ingin mendirikan kooperasi baru menjadi satu koperasi yang jauh lebih besar itu juga bisa. Syarat berikutnya adalah modal. Modal kooperasi itu terdiri dari modal anggota ya, dari anggotanya atau modal di luar anggota. Modal anggota itu biasanya terdiri dari simpanan wajib dan simpanan proko. Jadi kalau simpanan wajib itu dibayarkan pada saat mendaftar jadi anggota kooperasi, simpanan pokok itu biasanya dibayarkan rutin eh, setiap periode tertentu, entah itu bulanan, mingguan, per tiga bulan atau per tahun. Jadi ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib. Bisa juga dari penyertaan modal ya atau hibah dari anggotanya itu juga bisa yang kedua jadi non-anggota misalnya saja dari pinjaman atau dari penyertaan modal tadi ya ada uh, uh, bukan anggota tapi ingin menyertakan modal, uh, investasi di operasi, itu juga bisa untuk jumlahnya sendiri itu tidak ada ketentuan kecuali uh, untuk kooperasi simpan pinjam untuk kooperasi simpan pinjam jika melayaninya itu daerah satu kabupaten atau kota maka minimal modalnya 15 juta untuk kooperasi primer Sedangkan untuk kooperasi sekunder itu minimal 50 juta Sedangkan jika kooperasi simpan pinjam tersebut melayani satu provinsi maka untuk kooperasi primer minimal modalnya adalah 75 juta Sedangkan untuk kooperasi sekunder minimal modalnya adalah 150 juta yang berikutnya jika melayani antar provinsi atau nasional ya jika koperasi simpan pinjam ini melayani provinsi atau nasional maka modal yang dimiliki untuk koperasi primer itu 375 juta sedangkan untuk koperasi sekunder itu 500 juta dan untuk koperasi simpan pinjam juga ada syarat berikutnya lagi jadi memang syarat koperasi simpan pinjam ini jauh lebih rumit atau lebih banyak dibandingkan dengan mendirikan koperasi lainnya kalau koperasi lainnya cukup. Siapkan sembilan orang, itu sudah bisa langsung mendirikan kooperasi Sedangkan kooperasi simpan pinjam itu ada tambahan ya, selain tadi ya, ada ketentuan modal Yang berikutnya juga harus memiliki karyawan yang memang sudah berpengalaman atau pernah magang di bidang simpan pinjam Yang yang selanjutnya juga kalau sama, kooperasi simpan pinjam ini kan dibagi dua Ada kooperasi konvensional, ada juga kooperasi syariah Nah untuk yang kooperasi syariah, simpan pinjam syariah, itu harus memiliki dewan pengawas syariah jadi, minimal siapkan dua orang dewan pengawas syariah yang, yang memiliki sertifikat dewan pengawas syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya, bagaimanakah tahapan untuk mendirikan kooperasi? Jadi, untuk mendirikan kooperasi ada beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyuluhan dari dinas kooperasi. Jadi sebelum kita mendirikan kooperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25, kita harus mendapatkan penyuluhan dulu tentang bagaimana cara kerja kooperasi itu dari dinas kooperasi. Nah untuk mendapatkan penyuluhan ini, kita bisa mengajukan surat permohonan ke dinas kooperasi terdekat di tempat domisili kooperasi kita akan didirikan untuk memberikan penyuluhan atau pembinaan di rapat anggota pendirian kooperasi yang akan kita senggarakan. Biasanya sih minimal kita satu minggu sebelum kita mengadakan rapat anggota, kita memberikan surat permohonan dulu ke dinas koperasi setempat. Yang kedua adalah rapat anggota ya, jadi di rapat anggota ini juga nanti bersamaan ya dengan tadi penyuluhan yang tadi. Jadi kalau seumpama itu koperasi primer, maka 9 orang ini harus hadir, minimal 9 orang ini harus hadir, boleh juga apa namanya dilakukan telek melalui telekonferensi. Kalau untuk kooperasi sederhana maka tiga dari perwakilan kooperasi ya tiga dari perwakilan kooperasi itu harus hadir rapat anggota untuk uh, membicarakan dari uh, pendirian kooperasi itu. Nah, rapat anggota ini biasanya membahas tentang nama kooperasi, bentuk kooperasi, bagaimana uh, jumlah dari uh, anggaran dasarnya ya, simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, sumber dananya dari mana saja, uh, aturan menjadi anggota seperti apa, seperti itu itu dibahas dimasukkan ke dalam berita acara pendirian kooperasi ya. Nah, berita acara ini adalah salah satu syarat ya yang ditandatangani oleh uh, peserta yang hadir, salah satu menjadi salah satu syarat untuk mendirikan kooperasi. Nah setelah dilakukan rapat anggota maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemesanan nama ke dinas kooperasi melalui notaris ya Jadi nama kooperasi yang sudah kita putuskan di rapat anggota tadi kita pesan melalui notaris Setelah nama disetujui biasanya ada verifikasi antara 1 sampai 2 minggu Nah setelah nama disetujui berikutnya baru kita membuat akta dari pendirian kooperasi ya berdasarkan dari notolin rapat dan nama yang sudah disetujui tersebut membuat kita membuat akta pendirian kooperasi ke notaris. Nah setelah pembuatan akta baru kita melakukan pengesahan kooperasi ya melalui biasanya melalui notaris. Notaris yang akan menyerahkan dokumen-dokumennya mulai dari akta notulen rapat, bukti pesan nama dan dokumen-dokumen lainnya. Nanti kalau sudah diverifikasi akan keluar SK pengesahan dari kooperasi tersebut. Berikutnya setelah itu baru kita melakukan tahap-tahap berikutnya yaitu tahap perizinan ya pembuatan NPWP pembuatan perizinan MORI OSS dan nanti juga penggunaan penggunaan kebutuhan jika kita berkaitan dengan kooperasi pinjam biasanya ada izin lanjutan ya nah kurang lebih seperti itu untuk manfaat dan cara mendirikan kooperasi jika bapak ibu uh, ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di kolom komentar dan atau jika membutuhkan layanan untuk pendirian kooperasi silahkan bisa Cek di link deskripsi dan atau kunjungi web kami di -usaha Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.